Oke semoga beruntung dan kita lanjut saja ke videonya let's go Ini adalah kelanjutan dari episode 1 dan juga episode 2 Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1 dan juga episode 2 Kalian wajib untuk menonton episode 1 dan juga episode 2 Biar apa biar tahu gitu ceritanya seperti apa Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1 dan juga episode 2 Kita lanjut saja ke dalam episode 3 ini gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar kita lanjut saja ke dalam episode ketiganya let's go waduh akhirnya aku menikah juga sama kakek kakek legend ya kan wih mantap sekali ya yang aku mantapin ya rumahnya besar dia kaya beh pokoknya achip lah yaudah sekarang aku tidur dulu, katanya besok aku mau diajak ke rumah sakit Wih, mantap Ya udah sekarang aku tidur dulu Waduh, si Kelly ini belum bangun-bangun ini Ya udah aku bangunin Wih, bangun wih Wih bangun eh woi bangun woi woi, ada apa nih kayak ada apa kok kakek sih jangan kakek loh emang harus panggil apa ya enggak tahu sih hehehe <laughs> ah aneh nih si kakek nih Ya iya iya panggil kakek aja Oh ya kan sekarang kita mau ke rumah sakit Oh mau ke rumah sakit ngapain ke rumah sakit loh kamu tahu? enggak ya udah kalau misalkan kamu enggak tahu ikut aja buruk Oh seperti itu disuntik nggak ya nggak tahu Kau nggak tahu masa masih tahu aku hehehe Idah sekarang kamu mandi dulu sana udah bau tuh deh bau Oh gitu kakek udah mandi ya udah dong Oo oke oke aku mandi dulu ya oke okay, silakan silakan oke mandinya sudah beres dan sekarang kita ke kakek ya kan udah wangi juga ini udah <sif> Buh, acip lah pokoknya. Yaudah, sekarang aku mau kasih kakek dulu. Aku mau ngomong sama dia untuk cepat-cepat berangkat ke rumah sakit. Let's go. Oke, ayo oke cepat Oke kita berangkat ke rumah sakit keh. Oh sabar sabar sabar. Ini aku mau kunci pintu dulu ya. Oh oke okay, oke okay, oke okay. silakan silakan. Oke, okay. kerak kerak kerak kerak kerak krak-krak Oke udah oh udah udah ya udah dong udah sekarang kita lanjut aja ke rumah sakitnya Oke Oh ya rumah sakitnya jauh apa deket dari sini deket-deket jalan juga nyampe Oke oh, itu udah berangkat Oke Oke nyampe juga rumah sakitnya. Oh ini rumah sakitnya? Iya ini besar ya. Wih besar banget kayaknya mahal ini kek. Oh nggak apa-apa walaupun mahal aku bakal bayar karena aku Sultan. Oh iya ya aku lupa nih hehehe <laughs> udah nanti habis kamu periksa nanti kita ke pantai oke. Okay? Oh oke siap udah sekarang kita ke dokternya yuk. Hayu. Halo dokter, selamat siang. Eh, selamat siang. ini apa ini? Jadi gini dokter, aku nih bawa istriku dokter. Oh, ini istrimu kaki? Iya benar. Oh, terus ini apa kamu kesini? Ini gini, aku mau ngecek kehamilan dia, dokter. Oh, seperti itu. Ya udah, istrinya suruh tidur di sini. Udah, kamu tidur di sana. Oh, aku tidur di sana ya? Ya, sini sini. Oke, okay, aku ke sana ya. Oke. Okay. Oke, okay. kamu udah siap belum untuk diperiksa? Hah? Diperiksa apa? Yang periksi gemilan dong Oh, udah, udah, udah Oke, okay. aku mulai ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, leben, sembilan, sepuluh, tambah, kurang, bagi Sama dengan Ki, W, E, R, T, E, O, I, O, P, A, S, T, F G H J K L J X J V B N M space in M P U D N P D Atas Bawah Kiri Kanan Kotak I Atas f 1 F 2 F 3 N Ih udah udah, ah udah dokter, ya mudah dong, masa belum ya kan? Oh seperti itu, terus sekarang gimana dokter? Oh ya, sekarang kita langsung ngomong aja ke si kakek biar kita saling mengetahui gitu. Oh seperti itu, udah sekarang kita ke depan yuk dokter. Hah, yuk kita omongin ke kakek ya. Oke siap berangkat kita ke si kakek. let's go. Kakek, okay, kakek. Okay. Eh, ada apa? Jadi gini, ke Dokter mau ngomong nih. Oh, iya. Ada apa, Dokter? Hey, jadi gini, oke okay, Jadi, aku udah meriksa istrimu itu dan dia hamil. Wah, beneran? Beneran? Wih, mantap, mantap, mantap. Wih, selamat ya. Wah, aku hamil. Iya, betul. Wah, aku nanti mau bilang nih ke Bapakku. Iya, iya, iya. Bentar, bentar, bentar. Kita pulang dulu ya, Dokter ya. Terima kasih loh. Iya. Sama-sama, semoga disehatkan selalu ya, dan dijaga itu baik ya. Yeah, jangan sampai sakit, okay? oke. Siap, dokter. Sebelumnya, aku terima kasih ya sama dokter. Ya, iya, yeah, ini emang udah tugasku. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ayo, kita langsung saja pulang, Kelly. Eh, hey, kok pulang kan kita mau ke pantai dulu. Oh iya, aku lupa. Dadah, dokter, aku pamit dulu ya. Ya yeah, silakan, silakan. Semoga sehat ya. Oke, okay, dokter. Dadah, dadah. Bentar. Hah, ada apa? Jadi gini, Kang, kan aku hamil nih. Sebaiknya kita ngomong ke Bapak ke dulu. Oh, iya. Ya udah, bentar aku telepon Bapakmu dulu ya. Oke, silakan silakan. Tet tet tet tet tet Halo, Bapak? Jadi gini, Bapak, si Kelly itu ternyata sekarang udah hamil. Wah, yang benar. Benar, Bapak? Iya pak, iya pak, mantap pak Wih, mantap, mantap Yaudah, aku pamit dulu ya Lah, pamit kenapa? Emang bapak sibuk? Sibuk dong, aku lagi mutung-mutung gak hayu nih Oh, iya, iya, iya, iya ya. Maaf nih, mengganggu nih Iya, enggak apa-apa, yaudah, aku pamit dulu ya Oke, siapa, siapa Dadah Dadah Wih, mantap, si bapak udah kerja nih Yoi, yaudah, sekarang kita langsung ke pantai yuk Oke, oke, Berangkat. Oke, udah nyampe nih pantainya. Oh iya, sekarang kita mau ngapain di pantai? Ya lihat pemandangan dong. Oh, seperti itu. Iya sih, pemandangannya acip juga ya kan? Banyak laut. Wah, pokoknya acip lah. Yoi ya udah sekarang kita istirahat dulu ya sekitar setengah jam ya. Loh, emang kita habis itu mau ngapain? Loh, kamu nggak tahu? nggak tahu. Ya udah ntar aku bakal kasih tahu, oke? Okay? Oh Oke siap oke Sekarang kita menikmati pemandangan dulu ya Yoi Oke oke oke Ini udah sekitar 2 jam Buset kiraan aku jam loh eh, Emang bener 2 jam? Bener loh Buset Buset udah, Sekarang kita langsung aja Hah? Langsung kemana? Langsung pulang gitu Loh Enggak Enggak Emang mau langsung kemana? udah nih Aku kasih tahu nih Ya tidur lah kayak kemarin Oh itu tidur Oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. Nih, aku udah tidur nih Oke, okay, berarti kamu udah siap ya? Iya dong, udah siap dong Oke, okay, aku hitung dalam hitungan ketiga, oke? Okay? Oke, okay, oke okay. Satu, dua, tiga Kamu udah siap belum? Ya jelas sudah dong Ya langsung saja lah, Oke, okay, kamu sudah tidak sabar ya kan? yuk dong Oke okay. mm ber -mm ber -mm ber Lumber. Oke, udah udah udah udah. Hah, oh, udah. Emang udah berapa lama ini? Ini udah 10 jam. Eh, buset. 10 jam. Yang benar. Beneran. Mas kamu tidak percaya? Uh, oh, bentar aku lihat dulu. Iya lo beneran buset sepuluh jam nggak kerasa ya kirain aku cuma lima menit. Iya sama kirain aku juga cuma lima menit buset emang parah ya kan? Yo ih parah banget ini mah ya kan? Nggak kerasa gitu. Yaudah sekarang kita langsung saja pulang yuk. Aku udah lapar juga nih. Oh yaudah kita langsung saja pulang. Benar benar aku juga udah lapar nih. Yaudah kita langsung saja pulang ke rumah. Let's go. Oh, Oke. Okay. Rangkaan